Namo budoyo, rahayu sagung dumadi, kalis ingrebedo nir inksambikono. Jumpa lagi bersama kami si betul Berkutut putih di channel The SPP TV. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk... dari muria news dengan judul sangkar berkutut mewah buatan kudus harganya capai 30 juta rupiah kabupaten kudus dikenal memiliki kerajinan sangkar burung yang memiliki kualitas terbaik salah satu peracinya yakni Takim Chesi Ward Gondosari Kecamatan Kebok, Kabupaten Kudus Takim Jaisi Sudah jadi peracin sangkar burung Sejak 2014 lalu Saat itu Sedang banyak yang mengemari Burung putut untuk dipelihara Dari setelah muncul ide untuk membuat sangkar burung katanya Sejak saat itu ia hanya fokus membuat sangkar khusus untuk burung perkutut Terutama burung perkutut jenis katuranggan yang memiliki harga mahal Untuk memberikan kesan mewah dan gagah, ia pun membuat sangkar dengan model yang elegan. Beragam model sangkar burung dibuatnya. Untuk harga bergantung pada tingkat kesulitan motif yang dibuatnya harga terendah ia patok di sekitaran 1 juta rupiah namun ada juga yang harganya istimewa sampai 30 juta rupiah untuk sangkar yang istimewa proses membuatannya sekitar 3 bulan sampai 2 tahun namun untuk sangkar-sangkar yang murah Rata-rata dalam sebulan ia mampu menyelesaikan empat sangkar. Bahkan pembuatan sangkar yang dibuatnya beragam. Takim Jesse menggunakan bahan sangkar dari berbagai jenis kayu. Seperti kayu jati, kayu akar, kayu akar alas, kayu stiki, kayu garu, kayu dewan daru, kayu koka, dan kayu bambu bulu saat ini pembeli sangkar burung miliknya berasal dari berbagai daerah seperti Kudus, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Jakarta, Banten, Tangerang, ada juga yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, dan Bali